Ke kabar pertama Pak ya kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan Ini langsung informasi dari aplikasi Jux. Run pertama Indonesia Fanspeak Top Artis Lesti Kejora berada di nomor satu. Les La Lovers, Lesti Lovers kalian memang luar biasa Mudah-mudahan kita semua terus kompak Mudah-mudahan kita semakin solid mendukung karya-karya Lesti Kejora Ini terbukti banget dukungan untuk seorang Lesti memang masih banyak persahabatnya terbukti Lesti Gejora menduduki nomor pertama di top artis Indonesian pick di aplikasi Jux ini keren banget kemudian juga persahabatnya perhatikan ada potret Lesti dan keluarga persahabatnya ini saat umroh ada Abang L juga, sehat-sehat untuk keluarga besar, tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita dan keluarga. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Abang underscore L. Memang banyak sekali juga tanggapan komentar yang diberikan, tentu komentar yang sangat positif. Di antaranya dari akun nudotrainie9003 mengatakan, Masya Allah, saya selalu kalian semua, Amin. Ini doa baik banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga besar bunda lesti. Kemudian juga persahabat ya diunggah IG si kak Sania ya, satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video lagi pada jalan-jalan persahabat ya. Namun ini bikin dengan topi ya ya. Ini kayak kenal banget ya seperti topinya papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan ada cedokan vitamin yang kita dapatkan ya sepertinya Leslar lagi pada jalan-jalan bareng dengan kasannya doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya lancar apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan berikutnya juga persahabat, ya kita lihat di sini ada postingan informasi juga di kalimat komentar salah satu fans diunggah oleh akun lesdivati.official ini komentar dari akun Fitra Desi 4 mengatakan Sepertinya Dedek nggak jadi hadir, soalnya tadi panggil lihat tulisan iklan di Indosiar nggak ada nama Dedek lagi. Tapi nggak apa-apa, semoga Dedek menang semua kategorinya, amin. Ini informasi untuk semuanya bahwa Bunda Lesti Kejora batal tampil di Indosiar besok malam dalam acara Indonesian Dangdut World 2022. Tapi kita doakan mudah-mudahan ada rezekinya Lesti bisa memborong tiga piala sekaligus diajak IDA 2022. Hanya doa terbaik juga untuk Lesti besok malam siap-siap. Kita menyaksikan acara IDA 2022 dan bismillah. Semoga Lesti kejora bisa membawa pulang piala penghargaan sekaligus 3 piala diborong oleh Lesti. Amin. Kemudian juga perselamatan, dia perhatikan di sini ada postingan video Bang Deri saat diwawancara Bang Deri kalau sudah ngomong persahabat ya Maya sudah pakai ulti nih, persahabat ya untuk netizen dengerin kata-kata Bang Deri jangan sok tahu itu kalimat tegas banget ya dari Bang Deri udahlah buat netizen jangan sok tahu untuk rumah tanggal lesin dari segi kita selalu dengan bang Dea, Rito Sebet ya. Dari zaman nol sama Bilar, dia lebih tahu karakter seorang Risti Bilar seperti apa. Yang selalu menasehati Bilar lebih baik bijak. Ini keren banget. Kita lihat juga di kalimat komentar. Memang banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun C.Y.N.T.H mengatakan, intinya netizen yang budiman jangan sok tahu tentang kehidupan mereka. Kita mah sebagai fans cukup mendoakan mereka yang terbaik. Semoga kedepannya rumah tangga mereka rukun dan semoga Bilar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Hanya doa saja yang kita berikan untuk rumah tangga Leslar. Semoga rukun kembali bahagia terus dan semoga persahabatnya Leslar dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya, persahabat, kita juga mendapatkan kabar bahwa untuk vlog dari Bang Bobby Suarez yang sudah di take down, ini ternyata masuk berita TV SCTV. Masuk ke acara Hot suit, persahabat, ya. Lagi-lagi, Rizky Dilarleski kejaran menjadi sorotan banyak orang. Terutama media-media persahabatnya untuk pemberitaan Kali ini vlognya Bang Bobi, Bang Bobi Suarez yang dibahas oleh Hotsuit persahabatnya Mudah-mudahan ya keluarga Lesnar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Mudah-mudahan keluarga kita tetap tentunya fokus dengan rumah tangga dan keluarganya Kita berharap banget bahwa tidak ada lagi hujatan tidak ada lagi tentunya fitnah fitnah kepada LAS 99 itu yang diharapkan. Semoga Lesnar selalu bahagia. Kita simpung juga banyak kalimat caption yang dituliskan oleh akun Ungu Diam tolah-toleh nggak vlog salah KB. Ditunggu nih vlog bahas yang menjadi penyebab KD nya bos. kan udah dipromosain sama TV lho. <laughs> Persahabat ya tentunya masuk TV langsung ke acara Hotsud. Kita doakan yang terbaik untuk Leslar, semoga tentunya kita mendapatkan kebahagiaan terus dari idola kesayangan dan semoga juga bersama-sama ada vitamin yang muncul malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Pati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan berucapkan terima kasih.